Bismillahirrahmanirrahim Rabi syurahri syaudhri Waisir amri Wahid uqadatam Milisani yafqohuqohli Amin ya rabbal alamin Masih dalam pembahasan yang sama yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia Video sebelumnya telah membahas hakikat perlindungan dan penegakan hukum Kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya untuk membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran yang secara umum merujuk kepada keadilan sistem hukum dimanapun di dunia ini keadilan selalu menjadi objek perburuan khususnya melalui lembaga pengadilannya nah Mari kita akan bahas satu persatu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia. Yang pertama, Peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tidak pidana, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP (atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Jika dibedakan antara tugas dan wewenang lembaga, maka kita harus tahu dulu makna dari tugas dan wewenang itu sendiri. Hampir sama maknanya antara tugas dan wewenang: tugas adalah... Sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan, sedangkan wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dilegalkan atau diperbolehkan oleh negara untuk bertindak. Adapun yang menjadi tugas pokok kepolisian, satu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, atau kita bisa menyingkatnya "kamtipmas" dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, perlu adanya komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Kamtibmas bisa dilakukan dengan cara misalnya jaga ronda atau siskamling. Dua, menegakkan hukum. Artinya hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan yang ada. Tiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan wewenang kepolisian, satu, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dua. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Biasanya area TKP atau tempat kejadian perkara dikelilingi dengan polis lain atau garis polisi. Tiga, Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara 8. Mengadakan penghentian penyidikan 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tidak pidana 11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan syarat. Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang ketiga, harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tidak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal dua orang saksi. Tugas dan wewenang kejaksaan dibagi menjadi tiga bidang. Yang pertama adalah bidang pidana, yaitu hukum yang bersifat umum. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana, satu melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan ketetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan terlepas bersyarat 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan lima melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian tugas dan wewenang kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum satu peningkatan kesadaran hukum bermasyarakat dua pengaman kebijakan penegakan hukum tiga pengawasan peredaran barang cetakan empat pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara 5 pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama dan 6 penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sedangkan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata atau hukum yang bersifat privasi atau persorangan dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya adalah peran hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Untuk menjaga nama baik hakim, maka ada beberapa syarat yang dipenuhi sebagai seorang hakim. Yang pertama adalah integritas. Artinya mempunyai wibawa dan menjunting tinggi harga diri. Dua berkepribadian tidak tercela atau dengan kata lain memiliki kepribadian yang baik. Tiga jujur. 4. adil. 5. profesional dan 6. berpengalaman di bidang hukum. Klasifikasi lembaga peradilan menurut Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Mahkamah Agung atau MA yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi Hakim pada Mahkamah Agung disebut Hakim Agung sedangkan Hakim pada Mahkamah Konstitusi disebut Hakim Konstitusi Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sedangkan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai dan memutus perselisihan hasil pemilu. Seorang hakim diberikan wewenang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya adalah peran advokat. Advokat atau penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat berupa nasihat atau konsultasi hukum menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Untuk menjadi advokat di Indonesia syarat yang harus dipenuhi adalah 1. Warga negara Indonesia 2. bertempat tinggal di Indonesia 3. tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara 4. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun 5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 6. lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat 7. magang sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut pada kantor advokat 8. tidak pernah dipidana karena melakukan tidak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih sembilan berperilaku baik jujur bertanggung jawab adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Advokat memiliki beberapa hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak advokat satu bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan dua bebas menjalankan profesinya sesuai aturan tiga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. 4. berhak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. 5. berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atau berkas dan dokumennya. Dan 6. tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Sedangkan kewajiban advokat 1. dilarang mendiskriminasi klien. 2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. 3. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 4. Dilarang memegang jabatan lain yang merugikan profesi advokat dan yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Yang terakhir adalah peran KPK. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun Hal ini berdasarkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ada beberapa tugas KPK 1. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi 2. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik 3. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 4. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi 5. Penyelidikan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan yang keenam, tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Kemudian, yang menjadi pemenang KPK satu Mengordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Dua Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi 3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, 4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang kelima meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berdasarkan pada enam asas. 1. asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima, asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Dan asas yang keenam adalah asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, artinya menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Sebagai penutup, marilah kita simpulkan bersama. Dari beberapa peran lembaga penegak hukum tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lembaga penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda tapi saling berkaitan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian. Tentu dalam menjamin keadilan dan kedamaian perlu kesadaran hukum dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri hal tersebut semata-mata demi cita-cita dan tujuan nasional Indonesia sebagaimana yang telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang kedua dan alinea yang keempat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan salam Pancasila.